Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat berselamat yang kabar spesial Kita dapatkan dari pulsingannya Papa Bilar Tadi sore sudah berada di rumah Alhamdulillah langsung tentunya meeting project terbaru kembali Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Papa B diberikan kelancaran dan kemudahan Amin kita juga bersahabat begitu banyak tanggapan komentar yang positif. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Harmini14 mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah sudah pulang ke rumah Bunles. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan proyek Papa Bilar. Amin ya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari Kurniawan UGM90. Alhamdulillah Bunles sudah pulang ke rumah. Bismillah, semoga diberikan kelancaran buat Papa Bilar. Amin. Doakan yang terbaik ya untuk Leslar, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Tentunya selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kabar baik dari idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita simak di postingannya Bang Aswi Novel Tadi sore juga persahabat ya mengunggah sebuah postingan persahabat ya foto bareng Bang Dedi Wow, Masya Allah ini Bismillah persahabat ya Apapun yang dikerjakan oleh Bang Aswin dengan Bang Dedi mudah-mudahan juga lancar. Kita selalu menantikan, tentunya, produk terbarunya, MRB clothing line, dan plusnya juga selalu menunggu kejutan dari Leslar Entertainment. Kemudian, terus kita simak juga, di sini ada tentunya sebuah klarifikasi dari Papa Bilar saat di vlognya Leslar Entertainment yang sudah di-up mengenai kondisi Bunda Lesti Kejora. Perlu Papa Bilar di sini menyampaikan. Karena tidak ada perkembangan, akhirnya gua inisiatif untuk membawa Lesti ke rumah sakit terdekat Ini tentunya penyampaian dari Papa Bilar mengenai sakitnya Bunda Lesti, persahabat ya Tentunya kondisi Bunda Lesti saat itu pernah pingsan, persahabat ya Dan tentunya inisiatif Papa Bilar ini tidak mau ambil resiko langsung membawa Bunda Lesti ke rumah sakit karena saat itu menurut dokter ada indikasi terkena dbd BD, Kita lihat juga nih penyampaian dari Bapak Bilar selanjutnya. Dan trombositnya turun karena gue tidak mau mengambil resiko. Bapak Bilar tidak mau mengambil resiko, akhirnya Bapak Bilar memutuskan merawat inap bunda lesti kejora di rumah sakit. Insya Allah, Bunda Lesti Kejora pun per ya sebenarnya nggak mau. Makanya kemarin Bunda Lesti Kejora diinfus juga itu di rumah per Mudah-mudahan sehat untuk Bunda Lesti, cepat beraktivitas kembali. Semuanya tentunya selalu menantikan kehadiran Bunda Lesti, selalu menunggu penampilan Bunda Lesti Kejora. Bahagia selalu untuk Leslie dan kita semuanya. Amin. Berikutnya juga, persahabat, kita simak nih di postingannya marwah FC menginformasikan bahwa bakal ada ada jadwal santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri. Ini akan dihadiri oleh Papa Bila, persahabat ya, masya Allah. Bilar, tentunya akan menghadiri acara santunan dan buka puasa bersama 100 anak yatim dan santri Ada juga Habib Usman yang akan hadir Ada juga Rizky Ridho, perselabat ya 2R juga akan tentunya satu acara dengan Papa Bilar Ada Hatta Halilintar juga, ada Ari Untu Masya Allah banyak perselabat Ada Tio Wisnu juga yang akan hadir Ini jadwalnya hari Senin tanggal 10 April 2023 mulai pukul empat 14... <tuh> mulai pukul enam sampai dua waktu Indonesia Barat untuk tempatnya persahabat di Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan di STR Mini Soccer Persahabat ya, masya Allah mudah-mudahan lancar acaranya.